Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita pada siang hari ini Ada ungan spesial persahabat ya Masih di momen cidukan semalam saat Bunda Lesti Kejora. Ini karaokean persahabat ya Lagi dangdutan Masya Allah untuk suara emasnya Bunda Lesti selalu bikin kita merinding, persahabat ya. Kualitas suara tetap terjaga dengan baik, Alhamdulillah kita selalu mendapatkan kebahagiaan dari idola kesayangan kita. Kita mendengar alnya saja persahabat ya sudah merinding, coba nih, disimak baik-baik. Wow, Masya Allah banget ya, sedikit saja kita sudah dibuat merinding. Dengan suara emasnya Bunda Lesti Kejora Hingga banyak sekali bersahabat ya Tanggapan dan komentar yang diberikan Salah satunya dari akun Sunarsi MMG2 mengatakan Masya Allah Bunda El suaranya merdu banget kita tentunya pastinya menunggu vlog terbaru dari Leslar Entertainment persahabat ya, mudah-mudahan saja ada vlognya dan kita selalu menunggu kejutan bahagia dari Lesti dan Bilar selanjutnya persahabat ada unggahan spesial juga dari akun Indosiar satu jam yang lalu ini memposting weekday versus weekend ala artis Indosiar, tuh persahabat yang pertama ada Bunda Lesti Gejora weekdaynya Bunda Lesti Versus weekendnya Bunda Lesti Masya Allah si cantik Yang selalu bikin bangga warga Konoha Semoga dukungan, support, dan doa selalu diberikan Dari orang-orang yang tulus mencintai idola kita Dan kita simak juga bersama di kalimat caption yang dituliskan Menyambut libur weekend kalian sudah pada siapin belum outfit terbaik kalian Untuk dipakai di malam minggu Cek dulu nih outfit weekend dan weekdays para artis indosiar berikut ini. Siapa yang kamu paling suka tuh persahabat ya kira-kira? Mana yang kalian suka dari artis indosiar? Ada Bunda Lesti ada Andi Anissa, ada Meli Lida nih persahabatnya, ada juga Hafiza, ada Asila Maisa, Wow, pastinya idola kesayangan kita dong Bunda Lesi Gejora yang selalu bikin bahagia Yang selalu bikin kita bangga Dan berikutnya persahabat kita keunggahan Bibi Indi Ini unggahan dua hari yang lalu persahabat ya Saat tentunya di Cianjur Tepatnya di rumahnya Bunda Lesi Gejora Lagi asik main tiktok tuh persahabat ya Masya Allah Kita lihat di belakang pemandangan rumah Bunda Lesi Kejorai berada di Cianjur, mewah banget di persahabat ya luar biasa. Dan di sini pun persahabat banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan oleh para sahabat. Dari Rianti 3352 mengatakan, Bi Indi ajak Bunda Les dan Bang El Tiktokan yang lucu dong. Katanya tuh request langsung nih persahabat ya kepada Bibi Indi untuk mengajak Bunda Lesti dan Abang Fatih main Tiktokan. Yang lucu katanya tuh Ada juga persahabat Komentar lain diberikan dari akun Instagram Intan Asuka Lestari Satu mengatakan Vitamin Leslar katanya tuh Masya Allah banget ya Kita bahagia sekali Mudah-mudahan ada vitamin yang kita dapatkan Dari tim, dari keluarga Ide Leksengan kita Terus Stay itu persahabat aja ya, di channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik selanjutnya dari Lesti dan Bilar, dukung support yang terbaik pokoknya untuk idola kita. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.